Halo kawan kawanku tercinta semuanya. Kembali lagi dengan saya. Seperti yang kalian tahu, di sini saya akan memberikan tips agar ikan channel limbata tangkapan alam ini mudah atau cepat respon tangan dan menaikkan mental juga adaptasinya teman-teman. Agar ikan tidak mojok terus, stres, jadi ya nggak enak aja gitu ya dilihatnya kalau si ikan kurang aktif dan cenderung lebih suka mojok teman-teman. Limbata ini dikip sekitar 3 hari yang lalu, dan asalnya justru lebih parah dari ini. Nah, di sini saya akan memberikan tips agar channel limbata tangkapan alam ini lebih cepat respon, jadi pantengin terus oke? Okay? Yuk ah, gas Yang pertama, sebelumnya kita harus kenali dulu nih, apa penyebabnya ikan mojok terus? Apa ikan sakit? kadar air, suhu, atau setting tanknya teman-teman nah khusus ikan cana limbata tangkapan alam ini biasanya dari faktor suhu atau pH kandungan airnya dan itu kita bisa menggunakan garam ikan ataupun akriflavin dan ketapang ya teman-teman agar kadar airnya normal atau menjadi lebih baik dari sebelumnya hari pertama jangan langsung diberi pakan karena ikan masih stres dan belum adaptasi ya Jadi jangan dulu dikasih pakan sekitar 1-2 harian teman-teman Hal yang pertama agar ikan cepat respon Tentunya kita harus berinteraksi dengan si ikannya Jangan didimin terus ya kalau misalkan ikan mojok Kita coba mainkan tangan agar ikan respon perlahan saja Karena butuh sedikit kesabaran ya teman-teman untuk ikan channelimbatah hasil tangkapan alam ini karena dia cenderung lebih uh, terbiasa di alam ya jadi ketika dimasukkan ke dalam akuarium itu stres ya agak sedikit mojok atau lambat untuk interaksi sama kitanya teman-teman nah yang kedua kita bisa menggunakan mainan seperti karet ya yang dililit dan kalian pun pasti uh, sebagian besar udah pada tahu Kegunaan karet ini untuk apa Dan tentunya untuk Dimainkan agar ikan Cana ini cepat respon teman-teman Nah perlahan saja Dimainkan Nah ikan perlahan udah mulai agak merespon ya Terus kita coba Dengan sabar Karena kuncinya untuk yang baru keep Adalah kesabaran Teman-teman kita harus benar-benar sabar untuk menjalaninya pokoknya nikmatin terus prosesnya nah ini kan udah mulai merespon ya dikit-dikit tipis-tipis teman-teman tapi enggak apa-apa karena uh, di waktu yang tiga hari ini udah cukup singkat ya untuk ikan cana limbata merespon jadi kalian bisa dilakukan di rumah teman-teman agar ikan cana limbata ini cepat respon dan mental pun terus berkembang tentunya Nah terus kita bisa menggunakan pakan untuk memancing responnya dari si ikan cana Agar lebih aktif dan tidak jadi mojok jadinya teman-teman Nih kita cobain sekarang pakai pakan ya untuk memancingnya nah dia udah sedikit respon ya meskipun tipis-tipis dia udah ngikutin nih di sini, udah ngelirik ya teman-teman nah jadi dia udah settle udah beradaptasi dengan tank dan tinggal magernya aja nih teman-teman yang kita harus asah agar si ikan lebih aktif lagi Jadi ya kita harus sering berinteraksi dengan si ikan canhoi ya Si ikan cana ini Kita harus sering berinteraksi dengan si ikannya Kita sering pancing-pancing Menggunakan pakan atau mainan Seperti yang tadi ya teman-teman yang terbuat dari karet Terus kita juga bisa menggunakan cermin untuk memancing mental dan juga interaksinya dari ikan cana ini teman-teman Kita coba Nah dia udah mulai aktif ya sekarang dibandingkan yang sebelumnya Nah dia udah mulai respon cermin ya teman-teman Dia udah beradaptasi di dalam tank Waduh dia kaget teman-teman <laughs> Dia kaget nih Jadi ikan cana limbata ini Udah Beradaptasi dengan tank Tinggal aktifnya doang nih teman-teman Oke dikarenakan tadi kaget ya Ngaguru bug Jadi si ikan cana limbata ini Mojok lagi Dan kita sekarang bakalan coba Untuk Memancingnya menggunakan cermin lagi teman-teman. Apakah dia masih mau? Kayaknya sih masih mau nih. Nah dia langsung respon lagi kan teman-teman. Nah bisa kita lihat kan jadi warnanya juga menjadi lebih naik ketika dia flaring. Lebih tegas warnanya ya. Dibandingkan dengan yang sebelumnya teman-teman. Nah untuk kalian yang ingin mencari ikan cana limbata tangkapan alam ini Ya kalau bisa sih masih ukurannya ya 10 cm kurang lah ya Karena ukuran segitu masih bisa cepat untuk di progress ataupun di treatment Dibandingkan dengan cana limbata dengan ukuran yang udah dewasa Dari ukuran 11 ke atasan Dikarenakan yang masih baby itu uh, masih Suka beradaptasi dengan lingkungannya jadi cepat Dan untuk yang sudah besar Ukuran 10-11 ke atas Itu cenderung lebih sulit untuk di progressnya teman-teman Ataupun di treatmentnya Dikarenakan ikan cana limbata dengan ukuran yang segitu Mereka sudah terbiasa di alamnya Jadi ya hoki-hokian sih sebenarnya teman-teman Ada yang baby tapi Suka mojok gitu mentalnya jelek Dan ada juga yang Ukurannya udah besar tapi mentalnya Tetap jos gandos Itu ada juga teman-teman jadi lebihnya itu uh, Hoki-hokian ya Untuk mencari cana limbata tangkapan alam ini Nah tapi ya Saya sarankan untuk uh, Mencarinya itu di Air yang jernih karena kualitas Ikan cana di sana pada baik-baik Teman-teman Nah jadi kesimpulannya agar ikan channa limbata cepat respon kita harus memancingnya menggunakan tangan, pakan, mainan karet ataupun cermin ya teman-teman dan diusahakan pemberian pakan dimainkan terlebih dahulu jangan langsung dimasukkan ke dalam akuarium agar si ikan aktif dan tentunya tidak jadi mager atau mojok ya.